kecewa kecewa karenainya memandangmu memandang dirimu memandangmu melalui lagu lagu memandangmu melalui kekasih oh aku semua rasa terhadap Ya demikian lagu dari saya. Mungkin kalau anda terkesan dengan lagu saya silahkan beli lagunya di toko di sini. Ya itu liyase ya. Jangan lupa subscribe.